Kan? <laughs> Oke, okay, di sini ada sebuah kesan daripada kawan sekalian. Tki melihat Malaysia negara yang makmur, aman, damai terbukti buah ini berjatuhan. Wow, saking banyaknya buah-buahan di sana sampai buahnya itu berjatuhan. Oke, okay, di sini daripada channel Saktika Ardani. Dan dulu-dulu banyak sekali yang request dan baru kali ini ada lagi yang request tentang channel Saktika Ardani ini. Jangan lupa di subscribe, di support channelnya beliau. Terima kasih. Langsung saja kita play videonya. Let's kalau uh, dulu, masa saya kecil-kecil Kalau ada kelapa jatuh Oh, super. Saya terus ambil. Oh, iya yeah. Dah tua maknanya Boleh buat ambil santannya, kan Aha. Kalau kat Malaysia, saya heran lah Kenapa? Tempok kelapa macam ini Sampai tua-tua Okey, itu kelapa ah, ke sawit? Makan makan, eh Alright. Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai dengan Keluarga Sakti Di channel Saktika Ardani Kali ini kita tengah apa bang? Dengan ronde-ronde kampung Dari induk kampung alamat. Kali ini kita Jadi. Buku jalan -jalan mana? Oh jalan-jalan, pusing-pusing jalan -jalan lah Ronde-ronde So, kita lihat Kemana kampung di Malaysia ya Petang-petang kita ikuti videonya kita let's go alright Sakti Kardani channel keluarga ku oke okay. ini salah satu keluarga yang hidup di Malaysia guys rumah rumah panggung paparnya, ya. masih dilestarikan oke okay. atapnya udah Dia rusak semua lagi Oh iya, tuh ada, ada pasir, ya, dah dan semua kan. Ada, ada di Mungkin bagi eh disitu situ genteng guys, genteng ada genteng ternyata di sini ya. Katanya di Malaysia itu kalau genteng ya kan. Nah biasanya kan kayak gini dia pakai tuh uh, seng gitu kan, asbes atau seng gitu. Tapi di sini ada yang pakai genteng guys. Katanya kalau pakai genteng itu orangnya suge ya kan nah nih kan, nih genteng nih kayak di Indonesia ini nih macam nak direnov lagi. Tuh, kita lihat kan nah nah nah guys pakai genteng Itu katanya orang-orang suge Iya bener sih kayaknya orang suge karena ini halamannya luas banget sih dan udah dipager gitu kan kampung mati. Kampung, Sepinya. Malaysia Betul-betul. Kan? Ini kemarin tanggal 11 Desember loh. Sepi banget sih. Eh ada baleho juga kayak gitu tuh. Alright. Tumben ya ada kayak gini sebentar sebentar. Eh, eh, eh, Tumben ya di Malaysia ada kayak gini loh, guys. Sebelumnya saya belum menemukan kayak gini nih. Nah, nih, nih, nih. Oh, selamat tahun baru. Oh, karena mau tahun baru, guys. Makanya ada kayak gini. Saya kira di Malaysia nggak ada kayak ginian ini. Panggung juga tuh, iya hmm. e, macam dekat show movie, show movie itu. Oh ini kelapa, pokok kelapa guys. eh monkey Wow, dilestarikan hmm. banget sih, masih ada monyet gini. Monyet liar loh. Nah jemilah. Kalau dekat Malaysia yang jadi takut macam nih kalau udah monyet serang kan, serang rumah, udah nah, apa? Kalau musim buah, macam nih monyet Aha. yang akan kacau. Kalau saya sendiri, <laughs> kalau banyak monyet takut. Iya lah, saya juga. Oke. Okay. Kalau kita tengok eh pemandangan kat sini pun sama dekat kampung-kampung di Indonesia kan Ah Rumah macam ni, dempek-dempek macam ni Kan, samalah saya pun tengok Kurang ambil, kutip kampung kampung nah, apa tadi guys? Kita aja ya. Ini kampung di... apa tadi? Kampung Parit Haji Nur. Oke. Okay. Oh, yang gua di Kalau Malaysia kurang lah. Dia biasa apa sawit banyak kan? Kalau di kebun itu mungkin lah. Kalau di depan rumah. Kalau di depan rumah kampung, Kalau oh. Di kebun kelapa. Tengok semua tua-tua-tua pun <laughs> Kalau dekat juga, juga, juga. Ah, iya, betul. Kalau dulu masa saya kecil-kecil Kalau Aha. ada Kelapa, kelapa jatuh, Oh, saya oh ini baru-baru ya guys ya, tua, maknanya, Jalannya baru Diperbaru kan. ini Kalau dekat Malaysia saya heran lah Kok, Kok kelapa macam Ini Macam tak ada harga Sampai tua-tua Sampai tua pun dia tak kutip Kampung saya, wah, dan boleh jual. Ape dah, dijual semua. Tak susah. -susah kat pasar. Kalau dekat Indonesia tak payah kita nak panggil orang beli-beli macam tu, tu. Sudah ada orang yang nak apa? Ambil. Nak panjat, semua so, macam satu pekerjaan tau. Nak ambil buah kelapa dekat pokoknya tu, aa, nanti bayar dekat yang punya lah. Betul. So dapatlah untuk belanja. Malaysia, mana saya orang jual Tapi ada uh, orang yang berprinsip guys, kalau kita mau ngambil boleh minta boleh. Tapi kalau mau dibeli itu enggak boleh. Ada yang ngotot kayak gitu gitu kan? Saking baiknya mereka tuh kayak gitu. Ah. Oh. Wah kalau kak sini saya ambil nah, dah tu. Ohi kelapa, kelapa gading. Lihat Halaman dia yang besar. Tengok macam rumah Kecuk sangat. Ya Allah asri banget sih guys. Masih nampak banget keasliannya ini rumah kampungnya, guys. Oh, ini udah tak terpakai Oh, senangnya monyet tuh. Betul-betul pokok kelapa, ya. Macam untuk ditanam, Ah, ya, emang ditanam lah, kan? Tak mungkin lah tumbuh sendiri, kayak situ. Eh, boleh jadi tumbuh. Tapi kalau pokok kelapa mungkin ditanam lah. Gedong-dong. Bukan, ya? lagi banyak orang makan betah yang sering daripada okay. kelapa tapi Cuma di sini ramai banyak sangatlah kelapa nih. nanti bila keluarga Sakti Arda ke Ardani balik kampung boleh share ya mana Abang Bunda Sakti pun ada suka Kopai-kopai buah kelapa, kopec -kopec. Ajat, panjat kelapa, kopai pun sama kan. Sebelum dijual biasanya di kopai itu. Dia di KPI. Ia lah. <laughs> masih ada agennya yang hampir. Aha betul betul. Bawa mana lah? memang jadi satu macam alam. Abi dulu kampung kan? Ya Allah rindunya kampung. Akan, dunia, macam ni lah dulu. Pac saya apa pun apa macam ni main, ya, apalagi ya, ada sungai kecil, parit macam eh senangnya. Eh ya, ada pentungan juga, guys di sini ya, ada pentungan. Saya kira nggak ada pentungan, guys. ternyata ada pentungan juga ya, di Malaysia ya. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Oke. Okay. memang emang dia tuh ini monyetnya berkeliaran Ketam. banget sih guys menyenangkan kalau kampung saya pisang betul hmm. pohon kelapa Oke okay. menyusuri kampung sangat menyenangkan okay, sudah Semua itulah tadi keadaan tidak eh, selesai kah Oh iya Iya. macam mana pak lurah keadaannya aman-aman damai tentram sama ya. seperti di kampung kita lah ya kan. Tapi kurang eh, kita serumpun jadi sama. Sama. Ada tu keunikan-keunikan sendirilah seperti itu banyak mobil di kampung itu ya. Lepas tu yang satu lagi Banyaklah. Walaupun serumpun tetap banyak beza. Sini tak ada orang jual keliling-keliling. Ah, ah. Oh iya bener guys orang jual keliling-keliling di Malaysia ada enggak ya kalau di Indonesia itu macam bakso dia keliling ding ding ding ding ding bakso bakso sate gitu kan Iya di Malaysia ada enggak sih kayak gitu apa stay semua Monyet ada di video tadi boleh lihat monyet-monyet banyak ya Jadi, terima kasih yang sudah menonton video kami dan jangan lupa selalu dukung kami dengan tekan like komen apa? Nah, komen dan subscribe dan nah, satu komandan. lagi subscribe. Kalau okay. dekat Malaysia kita tengok monyet free je. Kalau dekat Indonesia nanti tengok monyet ke kebun binatang. Iya, tetap ping monyet lo guys di sini juga. Ah iya sih. Pantas. Nah, so, kita, kita tuh tengok monyet. Itu free tengok monyet tapi monyet dia liar kalau yang ada maksudnya topeng monyet tuh monyet tuh udah terlatih tau Ini Kembali lagi di video Saktika Arda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Bye. Bye. Bye. Oke right, Guys, dan selesai videonya so itulah tadi daripada Mama Saktika Arda Mama apa? Iya pokoknya Mama sama Bapaknya lah. Ken. Ah semoga semawah ya, sehat selalu, sakitnya wadah selalu dan ya sharingnya sangat sangat bagus sekali guys. Di sini mengingatkan kita kepada kampung halaman kita dan pasti orang-orang yang di bandar pasti akan kangen dan rindu dengan Kampung halaman Sebab apa kampung halaman tu Tempat kita dulu bermain-main Kan Lepas tu kita ya Bertengkar dengan kawan-kawan pun di situ Main uh, Gelak tawa Dengan kawan-kawan pun di situ Malam-malam lepas maghrib uh, Lepas mengaji tu Kita main dengan kawan-kawan juga Kan Ya Allah, senangnya dekat kampung Allahuakbar Jadi, bersyukurlah kalian yang punya kampung halaman eh, Kalau punya kampung tapi tak ada halaman eh hey, macam mana tu? <laughs> Oke okay guys, terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan jangan lupa juga untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kita. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, Dan in tum la azidannakum wa la inna Apabila kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah Nikmat kepada kita, tapi kalau kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah pedih, Oke, okay, terima kasih sudah tengok video ini, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit untuk diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.